Berjumpa lagi nih kita dalam Selamat Pagi Truna. Gimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian dalam kondisi yang baik-baik aja ya. Nah, pada pagi hari ini, kakak mau ajak adik-adik semua untuk kita satu bareng dan baca firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita siapin dulu yuk bacaan Alkitab hari ini. Nah, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal 10 ayat 4 sampai 5. Dibuka dulu ya Alkitabnya, adik Alkitabnya sudah terbuka Mari kita berdoa Untuk memohon pimpinan roh kudus Kita bersatu dalam doa Ya Tuhan Alam bapa kami mengucap syukur Tuhan Kalau Tuhan boleh menjaga Menyertai sepanjang malam kami boleh beristirahat Dan pada pagi hari ini Tuhan telah bangunkan kami Dengan kekuatan, kesehatan Dan kesegaran yang baru dan pada kali ini Tuhan, sebelum kami mulai aktivitas kami, kami mau belajar dari firman-Mu, kami mau merenungkan firman -Mu. Tuhan pimpin kami dengan kuasa roh kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti, merenungkan, dan memperlakukan firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adik, mari kita membaca Amsal yang ke-10. Ayat yang keempat sampai yang kelima yang berbunyi demikian. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malam. Nah adik-adik, judul bacaan kita pada pagi hari ini adalah Semangka Semangat Takah Nah, teks ini berfokus untuk mengajarkan tentang harta dan usaha Menurut Salomo, harta juga anugerah dari Tuhan Manusia memang memerlukan penunjang kehidupan berupa materi atau harta Materi atau harta yang diperoleh dan digunakan secara benar dan efektif akan menopang kehidupan. Selain bermanfaat bagi kepentingan diri sendiri, materi yang dimiliki juga berguna untuk menolong sesama yang memerlukan. Sebaliknya nih, bila materi yang diperoleh bukan dari usaha yang benar, maka akan mendatangkan dosa yang menghancurkan diri sendiri melalui kesenangan lahiriah yang dilakukan. Sobat runah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita sebagai kaum muda untuk bersikap cekatan alias rajin. Atau dengan kata lain, gak males-malesan ya. Nah, selain mempunyai banyak waktu, tenaga, dan kesempatan, kita harus meningkatkan kualitas diri nih. Jadi, setiap potensi yang ada pada diri kita yaitu kemauan yang kuat, semangat, bakat atau keterampilan kita harus ditingkatkan untuk mempersiapkan dan meraih masa depan. Dengan topangan juga doa dari orang tua, kita semakin memacu diri kita untuk menjadi pribadi yang kreatif dan sukses. Kita juga diajarkan untuk memiliki rasa solidar terhadap orang tua. Mereka Udah bekerja keras membanting tulang untuk memfasilitasi anak-anaknya agar memiliki kehidupan yang tercukupi dan mendapat pendidikan yang baik. Maka kita pun juga seharusnya menghargai nih kerja keras mereka dengan giat belajar dan membantu orang tua. So, semangka semangat kakak. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Yuk kita minta roh kudus untuk menguatkan kita dalam menjalani hari ini sebagaimana ajakan renungan, renungan tadi. Adik, mari kita tutup renungan ini dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kami dengarkan. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak mu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami akan memulai aktivitas kami di pagi hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan menyertai kami... ...dan menuntun langkah kami... ...agar kami dapat menjalani kehidupan kami... ...setur dengan Menyerahkan waktu dan kehidupan kami ke depan... ...hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapak. Terpujilah engkau, kekal selama lamanya. Amin. Baik adik-adik, jaga kesehatan selalu ya. Kerawa pening lewat Ambarawa Lihat kebun kapas dekat hutan jati. Good morning adik-adik semua. Selamat beraktifitas memberkati. Dadah.